Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jumpa lagi bersama Global Tekno di sini ya Oke, jadi kali ini kita akan berbagi tutorial guys Bagaimana caranya membuka anti gores ya Jadi hari ini kita dapat permintaan daripada penggunanya Ini adalah Oppo A15 ya Cara melepas ya Cara melepas anti gores yang sudah hancur seperti ini ya Yang sudah pecah-pecah seperti ini Ini memang agak sulit ya guys ya Untuk orang awam, ketika kita buka seperti ini nih susah dia jadi ini rencananya mau kita ganti nih guys jadi ini adalah tutorial cara melepas anti gores yang sudah hancur ya memang agak sulit nih terutama untuk HP yang sudah lama belum diganti ya jadi ini guys kita pakai <coughs> bekasan ya bekasan anti gores yang 9D atau 5D yang full ya ini ini kan tipis banget nih kalau pakai kartu itu nggak bisa guys terlalu tebal. Kemudian kalau kita gunakan alat pelepas LCD seperti ini, ini kan bahannya nih besi nih. Ini bisa melukai layarnya. Jadi begini, kita pakai ini guys. Ini kan bahannya nih plastik nih. Plastik ya. Ini plastik jadi nggak melukai. Ini lebih mudah nih guys. Langsung saja kita seset dari sini ya. Jadi ini mengurangi resiko pecah. Atau mengurangi resiko goresan kena tangan ya guys ya. Sangat mudah sekali. Memang kalau anti gores itu belum parah, belum pecah parah itu sangat gampang dilepas guys. Cuman kalau sudah parah, itu agak beresiko di tangan kita ya. Soalnya anti goresnya kan kaca nih, tajam nih. Oke, jadi seperti ini caranya guys. Ya, kita seset peran-peran seperti ini ya. Gampang ya kan. mudah sekali bukan <laughs> oke okay, jadi seperti itu ya caranya ya cara melepaskan anti gores yang sudah lama nggak dilepas atau yang sudah pecah ya jadi ini mau kita ganti nih guys dengan yang baru nih ya oke okay, gitu aja dulu guys untuk masangnya nih kalian semua udah paham lah ya ini sangat gampang sekali oke okay, jadi sampai jumpa di video kita berikutnya ya guys ya jangan lupa di subscribe channel kita guys yang masih baru mampir di disini ini adalah sebuah channel yang membahas seputar servis dan perbaikan HP ya guys ya. Jadi kalian bisa berkunjung ke video-video kita yang lain ya. Jangan lupa tinggalkan jejak atau subscribe. Oke, salam mantap jiwa mempesona